Nah sahabat ini dia cara mengaktifkan akses panel pintar di HP Infinix Nah sahabat untuk panel pintar ini kegunaannya adalah untuk beralih antar aplikasi dengan cepat dan mudah sahabat Nah untuk caranya langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys Oke, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kamu cari menu asisten pintar ya guys ya. Kita masuk ke menu asisten pintar. Jika sudah masuk, kemudian di sini ada tiga menu ya guys ya. Kita pilih di sini panel pintar. Nah, sahabat, di sini ada sebuah keterangan, ya guys. Ya, kita baca terlebih dahulu. Panel pintar dapat diaktifkan di antar muka apapun karena Anda dapat menemukan fungsi atau alat yang biasa digunakan di dalamnya hanya dengan satu langkah kapan saja. Anda juga dapat memasang beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk mewujudkan peralihan cepat antar aplikasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini. Kita aktifkan akses panel pintarnya guys ya Nah jika sudah aktif maka secara otomatis Peralihan cepat antara aplikasi sudah aktif ya guys ya Baik sahabat, untuk menampilkan panel pintarnya Kita cukup geser ke kanan atau ke kiri ya guys ya Dengan di ujung LCD layar HP Infinix Seperti ini Maka secara otomatis panel pintarnya akan tampil ya guys ya dan di sini adalah panel pintar aplikasi untuk beralih antar aplikasi dengan cepat dan mudah. Dan jika kamu ingin mengedit salah satu aplikasi di sini, kita tinggal klik edit untuk menambahkan atau mengurangi aplikasinya. Jika kamu ingin menambah aplikasi di sini, kita cukup scroll, kemudian kita cari aplikasi mana yang ingin ditambah ya guys ya. Contoh di sini saya ingin menambah aplikasi Google Drive. Kita klik tanda tambah ini ya guys ya maka otomatis akan menjadi daftar menu peralihan aplikasi cepat coba kita tambah lagi yang lainnya saya ingin menambah galeri kita klik tanda plus kemudian aplikasi galeri akan tampil di sini guys coba kita lihat ya guys ya apakah sudah tertambah atau belum nah sahabat untuk aplikasi Google Drive dan Galerinya sudah nampil ya guys. Caranya cukup mudah sekali kan? Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan itu dia, cara mengaktifkan panel pintar di HP Infinix. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya foreign oh.